Kita, kalau masih di dunia ini, hanya bisa apa mengajak, menolong di akhirat tidak bisa, tetapi supaya menolong di akhirat selamat. Yuk, kita berjamaah, yuk kita pengajian, yuk kita berzikir, yuk kita dekatkan dengan Allah. Jaga akhlak, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, semuanya jaga insya Allah. Kalau di dunia ini bisa menyelamatkan, ya bisa menyelamatkan ustadz-ustadz mengajak ini menyelamatkan pak kalau di akhirat nggak ada kesempatan untuk menyelamatkan teman menyelamatkan adik, kakak, keluarga, anak, istri nggak ada, nggak ada kesempatan tapi di dunia sekarang nih pak selamatkan istri kita kalau istrinya cuma gosip-gosipan dunia selamatkan, mah nanti di akhirat orang yang gosip ini akan lidahnya digigit akan lidahnya dipotong oleh sendirinya, jangan mah itu menyelamatkan di akhirat kalau nunggu di akhirat nanti kita jangankan mikirin istri, mikirin kita juga nggak tahu. Anak kita, gitu. anak Ayu pengajian ikut ngaji, Ayu itu ngaji. Ikut ngaji. Kenapa? Di akhirat bapak tidak bisa menyelamatkan kamu, tapi di dunia ini kamu selamat, ayu ngaji. Ajak ngaji, Pak. Punya saudara, punya teman. Saya duk, berteman banget dengan kau ya. Oh, banget akrab dengan saya. Karena saya akrab dengan engkau, saya akan menyelamatkan engkau. Kamu mau ikut ngaji ya? Ikut ngaji. Nah, itu menyelamatkan apa? Menyelamatkan teman, menyelamatkan keluarga, istri, anak ini. Sekarang selamatkannya. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad Amma maudu ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma maudu ayyuhal hadiruna walhadirat hadirat ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah, sumalhamdulillah melalui fasilitas kodoh dan irodat Allah beserta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita semua bisa berkumpul kembali di tempat dan haplah mubarakah yang kita cintai ini dalam acara tolabul ilmi menghadiri majlis ta'lim Semoga dan senantiasa amal ibadah ibu bafa pada kesempatan ini Dijadikan oleh Allah sebagai ibadah yang makbul Yang diterima oleh Allah InsyaAllah hidup kita menjadi berkah Dan menjadikan keselamatan dunia dan akhirat Amin Allahumma ya Allah ya robbal Alamin selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wanabiyyana nabi besar nabi agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarganya para sahabat para tabiin atba utabin sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir Semoga ya Allah kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jazaa wal hisab. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapa hadirin kaum muslimin, mustamiin, mustami'at rahimakumullah. Sababiah ya, wasilah kita mengikuti taklim pada malam ini Semoga Allah memberikan umur kita umur yang barokah Semoga Allah memberikan rizki yang banyak dan barokah Dan semoga Allah memberikan putra-putri kita yang salih dan salihah Dan semoga engkau ya Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan Baik urusan keluarga, urusan pekerjaan Urusan agama, urusan materi, urusan duniawi. Semoga engkau dengan sababiyah wasilah kami ikut pengajian di tempat ini. Engkau memberikan kemudahan, menutupi segala kebutuhan, menutupi segala keinginan. Dan semoga engkau menghasilkan maksud dan tujuan kami. Dan semoga dengan wasilah sababiyah pengajian ini, Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah Besar taufiknya Istiqomah di dalam ibadah Amin Allahumma ya Allah Ya Rabbal Alamin Ibu bapak hadirin kaum muslimin Rahimakumullah Pada minggu yang kemarin Satu ayat ketinggalan Karena mungkin kita Dibatasi dengan Waktu Ayat 48 nya 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ya Bani Israel takutlah takutlah kalian wahai Bani Israel yauman ayyawmalqiyamati yauman di suatu hari la tajzi di mana di hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain syai'an sedikit pun dan di hari itu tidak akan diterima darinya, yaitu syafaat pertolongan. adlun dan pada hari itu pula tidak akan diambil darinya pengganti atau tetebus. Wallahum yung dan tidak ada bagi mereka penolong atau tidak akan ditolong waktaku waktaku it takunya fiil amar fiil itu pekerjaan amar perintah jadi merupakan perintah Allah Yau Yau itu disebut Mad atau Harfulin Yau Ada yang membaca suka Yau Yang seharusnya Yau ke atas Jadi Mad Artinya Mad itu Panjang Len lembek panjang tapi lembek yaumal yau yaumal ada tanwin di depannya ada lam itu disebutnya idgham bila Gunah karena tanwin menghadapi salah satu huruf ilgombila guna. Huruf ilgombila guna itu ada du, dua, satu lam, dua ro. Jadi apabila tanwin di depannya ada lam atau ro salah satunya, maka itu disebutnya ilgombila guna. Artinya ilgomb memasukkan. Ya memasukkan sesuatu satu huruf bila guna tanpa harus tanpa harus mendengung jadi tidak boleh di didengungkan bila guna tanpa guna tanpa dengung yaumala jadi enggak boleh yaumala gitu kalau yaumal itu didengungkan kalau gitu kalau ada dengung itu nggak boleh itu ilgoma alguna itu kalau bila guna tanpa dengung yaumalalahnya mau to bi taj kol kolkola yaitu salah satu huruf kolkola itu jim karena ada lima a kut bojadin kop ko bak Jim dal nah, itu ya kolkolahnya tergantung situasi ada kolkolah sugro ada kolkolah kolah kub kubro kalau di tengah-tengah sugro kalau di ujung kalimat itu kub kubro la tanj tanj si. jadi kadang-kadang kita antara za dengan zai itu Kadang-kadang sama, ya. tapi seharusnya kita harus lebih belakang. Si. ada jersi, sedikit, atas zainamah. ya jersi, tidak sempat, sun sudah, sudah, an ikhfa ifa an-nafsin syai'a wa la ha kum wala matbiihum idhar syafaawi yung ikhfa surun setiap ujung ayat mad aridh li man panjang aridh baru sukun ma, mati ta nah, itu harus benar ya jadi dengan keilmuan yang ya, memang sekemampuan kita lah ya sekemampuan lisan kita kita tetap harus niat belajar ya harus niat be belajar Supaya kita tidak terpengaruh dengan bisikan iblis, kita merasakan benar. Orang lain salah gitu kan. Kita terus belajar. Insya Allah, dengan belajar dan belajar itu, walaupun salah. Insya Allah, kalau niat belajar, Allah akan mengampuni kita. Waktaku la nafsun an nafsi musya'i'a. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala meneruskan masih yang dituju orang-orang Israel. yaitu Bani Israel. Allah mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Supaya mereka merubah sikap lebih tasyakur kepada Allah merubah hatinya supaya lebih menghadap kepada Allah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Bani Israel di zaman umat Rasulullah Wattaku tajji, kata Allah kepada orang Bani Israel Wattaku wahai orang Bani Israel Aih wahsyu ya bani Israel kalian harus takut yauman ayyumlah qiyamati yaitu di suatu hari hari itu disebut dengan hari kiamah ya, hari kiamat di sini Allah membicarakan mahalnya tapi yang dimaksud hal majajan mursalan mimbabid dikril mahal wa irodatil hal majaj mursal nudicaritaken mah tempat Tapi yang dimaksud yaitu tingkahnya yang disampaikan harus takut dengan kiamah, padahal kiamah itu suatu wadah kiamah itu merupakan suatu tempat yang dimaksud oleh Allah Kalian oleh tak harus takut itu Bukan dengan kiamahnya Tetapi yang ada di dalam kiamah Apa yang ada di dalam kiamah itu Yang pertama Hisaba yaumin, yaumin Yaitu pada saat itu Adalah hari di mana Akan diminta pertanggungjawaban Dari seluruh manusia Oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang Allah titipkan dan apapun fasilitas yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban umpama urusan rezeki wal hisabun wal haramu iqabun. Rizki yang halal akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rizki yang haram akan diazab akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi prosesnya begitu lama, begitu sulit, begitu susah, Pak, di akhirat itu, di poin kiamat itu ya. Jadi kiamat itu suatu hari, tapi di dalamnya yang dimaksudnya bukan hari kiamahnya harus takut itu. Hari di dalamnya ada apa? Ada perhitungan amal di situ, Pak. ya. Dari mulai orang tanpa terkecuali tidak ada satu orang pun yang bisa memendung dengan hari itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari kenyataan hari itu. Semuanya kumpul, tumpak semuanya. Di mana min, ayana kuntum dari mana kalian kumpul di tengah-tengah dunia, termasuk kita semua akan dibangunkan kembali dari kuburnya kita masing-masing, ya Allah. Yang kedua yang harus kita takuti, wahai Bani Israel, au azaba yaumin. Pada hari itu adalah di mana Allah akan mengazab, akan memberikan siksa dan memberikan pahala kepada orang yang baik. Nanti pengajian ini pahalanya di sana kelihatannya. Saya baca dalam salah satu ahli tafsir menafsirkan ayat sawab pahala kalau seandainya Allah memperlihatkan pahala tolabul ilmi gitu. kalau seandainya Allah memperlihatkan pahala tolabul ilmi manusia itu akan berbondong-bondong di mana-mana tidak akan pernah melihat lelah tidak akan pernah melihat kesibukan yang dia alami sehingga saling bertabrakan menuju tempat tolabul ilmi, tempat talim Saking apanya? Saking tertariknya melihat apa? Melihat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pahala Allah tidak diperlihatkan di dunia, Pak. Itu pahala Allah, tidak diperlihatkan dan tidak dipertontonkan kepada seluruh manusia itu di dunia, tapi nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat, adapun orang yang suka dan rajin menghadiri majelis taklim itu tandanya Allah sudah membukakan hatinya. Jadi hatinya ini sudah tahu, oh ini pahala yang besar, oh ini rahmat Allah yang besar, maka jangan sampai kita tinggalkan itu. Sudah dibuka sirajun muniro, ada lampu ya di dalam hatinya yang bisa menerangi hati ini, tahu mana rahmat, mana yang bukan rahmat. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang kita tinggalkan, ya? Itu dibuka hatinya. Makanya di akhirat itu kelihatan pahala ketika di dunia sekecil apapun, nanti di akhirat akan Allah lihatkan. Sekecil apapun kemaksiatan akan Allah perlihatkan azabnya nanti di akhirat inna wa inna ilahi raji'un ya Allah ya karim ya Rahman ya Rahim ya merasakan benar dan merasakan sudah benar di dunia nanti di akhirat akan Allah kumpulkan Pak Allah kumpulkan dan akan didatangkan nabi-nabi masing-masing ini ya semua akan didatangkan nabinya masing-masing dalam surat Al, kalau salah dalam surat An-Nisa ya. Kayfah, kayfah halul kufar Bagaimana tingkahnya orang-orang kafir ketika orang-orang kafir itu nanti di Yaumal kiamah akan dihadirkan nabi-nabi mereka. Yang nabinya Nabi Musa dihadirkan dengan kepada kaumnya. Nabi Isa akan dihadirkan di tengah-tengah kaumnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihadirkan di tengah umatnya. Bahkan Nabi Muhammad ini akan menjadikan saksi seluruh umatnya. Ya yes, satu. Untuk apa para nabi itu dihadirkan di depan umatnya, bapak? Oh, untuk ishad, untuk menjadikan saksi kebenaran dan kesalahan ibadahnya, Pak. Maka jangan memponi sekarang ibadah orang lain kita nih. Jangan memponi asal orang lain ini. Oh, solatnya ini seperti ini. Ada solatnya yang bukan seperti kita ini. Wallahualam. Ibadahnya ini yang benar dan yang tidak benar nanti akan diseleksi oleh Baginda Nabi Muhammad alaihi SAW. Kok umat kami, kemungkinan salatnya begini, oh benar, benar, oh salah, salah. Oh kamu ibadahnya seperti ini, salah, salah, nanti semuanya seluruh praktek-praktek ibadah yang umat Islam lakukan selama di dunia ini nanti akan diseleksi di depan Rasulullah shallallahu alaihi. Rasul bakal jadi apa saksi sampai-sampai ketika dalam tafsir uh, Jalalain Rasulullah itu menangis ketika turun ayat itu kenapa Ya Allah saya harus menjadi saksi seluruh umat Ya Allah saya harus menentukan mana ibadah yang benar menurut Islam Umat, ya, makanya kita harus betul-betul kita berstandar. Artinya kita harus punya sumber ajalah masing-masing. Saya sumbernya dari sini, dari guru saya, guru Sarah dari sini, guru Sarah dari sini, harus kita yakini bahwa takbir kita ini seperti ini, bahwa sujud kita ini seperti ini. Sujud ini kita salah, benar ya? Wah, menurut keilmuan saya dan sumber saya, benar sujud ini harus seperti ini. Nah di akhirat nanti akan diseleksinya. Oh kamu benar sujud begitu, ya, kamu benar sholat seperti ini. Rasul nanti yang menentukannya, ya Rasul yang menentukannya, itunya. <tuh> ya bukan sekarang, bukan orang, bukan ulama, bukan siapa-siapa ulama hanya sekali estapet lah mengajar, mengajar, menga, mengajar gitu, ah, itu kan. <tuh> Itu di akhirat, Ibu, Bapak. Di akhiratnya, wahai orang Bani Israel, ini secara masluknya untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi, termasuk kita semua, bahwa kita harus takut dengan di mana hari itu, yang kedua, lata jazinap sunanap sing wahai orang Bani Israel, pada khususnya. Kalian harus takut bahawa di hari kiamah nanti La tajazi ay la taqtadi fihi La tajazi nafsun Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain ya? Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang orang lain tapi dalam tafsir ini Dalam bayan nafsun yang pertama mukminatun Anapsin nafsin yang kedua kafiratin jadi la mu'al bisa nulungan ya mu'al bisa memberikan pertolongan nafsun seorang mukmin itu kalau melihat tafsir ini mah ya kan nanti enggak ada syafaat nantinya ya Di, kalau diumumkan Oh enggak kalau enggak, enggak ada syafaat kalau begini kalau kita kan pengennya syafaat nah, oh, Mu'tajilah sama sekali pendapat Mu'tajilah tidak ada syafaat dari siapapun Tunggu Taji tidak ada pertolongan nantinya <tuh> kalau udah masuk neraka neraka surga-surga tidak siapa itu Mu'tajilah Tadi sini lataji yang dimaksud tidak akan bisa menolong nafsun seorang mukmin, an dari orang kafir. Contohlah kita punya teman, ternyata teman kita itu non muslim. Kita selamat jadi mo muslim, kita suka sholat. Nah di akhirat kamu tidak akan bisa, nolong, bisa akan menolong, bisa menolong orang-orang yang di luar akidah. Ya, yang di luar aki kida. Jadi mungkin kalau mafumnya ya, Dalam ayat ini Kalau seandainya kita tidak bisa menolong itu Kepada orang non muslim Bagaimana kepada sesama muslim bukan? Jadi kalau sesama muslim ini terkecil Harus biiznillah izin Allah subhanahu wa ta'ala Jadi la tajid, Tidak bisa menolong Sesuatu Orang ini tidak bisa menolong dalam ayat lain la tanpa akum arhamukum wala awladukum la tanpa akum tidak akan manfaat kepada kalian arhamukum keluarga kalian saudara-saudara kalian wala awladukum dan anak-anak kalian ya ya Yauma la yanfa'u malun wa la biqalbin salim. Tidak ada manfaat di hari itu harta, anak terkecuali membawa hati yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di akhirat itu Dimana mana yauma yafirru min akhihi di akhirat itu dimana semua orang akan lari Saudaranya lari dari saudaranya Anak lari dari ibunya Istri lari dari suaminya Adiknya lari dari kakaknya Sahabatnya lari dari sahabatnya Kenapa? Likulimriim Karena mereka itu masing-masing mempunyai kesibukan Masing-masing mempunyai tanggung jawab yang berat jadi satu sama lain di antara kita tidak sadar pak orang lain ini mau ditolong mau nolong mikiran sorangan kita susah, mikiran diri sendiri juga sudah sulit pak. Pernah siti Aisyah mendengar Rasulullah Sallallahu salam kata Rasul wahai Aisyah di akhirat itu manusia itu jangankan kain yang banyak di arah-arah masyar nanti di poikiamah nanti orang itu tidak ada sehelai benang pun yang melekat di dalam tubuh kita tidak akan ada kita telanjang bulat Pak tanpa ada sehelai benang pun yang melekat di tubuh kita laki atau perempuan semuanya campur Pak ya semuanya campur sehingga Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasul Ya Rasulullah bagaimana kalau kita tidak ada kain yang menutupi aurat kita mungkin malu dilihat orang Rasul menjawab Wahai Aisyah jangankan mikiran itu jangankan mikiran malu-malu apa itu sudah tidak ada dalam pikirannya mikiran apa pikiran dengan liud milhao besarnya kejadian pada saat itu Besarnya pakai uh pada saat itu sehingga lupa segala-galanya manusia itu. Tidak sadar diri apa ini pakai baju atau tidak, orat atau tidak. Jadi pemikiran pakai uhnya di hari hisab itu manusia tidak sadarkan diri, Pak, orang lain. so wae pa lamun urang tong banyak Kita kebakaran naudzubillah kalau kita kebakaran kan kita ini yang diambil kita, apa yang disangka ini bayi, padahal bantal yang diambil udah sampai jauh dari tempatku. Pasti oh ini bantal, bayinya sudah kebakar hangus. Ya, saking pakai wuhnya, saking ribet, saking campurnya, apa dengan kebakaran, orang itu tidak apa, tidak ingat bahwa dia itu tidak pakai celana. Bahwa dia itu tidak pakai apa-apa Langsung lari berbirit-birit Semuanya menyelamatkan diri Saking apa? Saking takut kebakaran Ini urusannya yang kecil Cuman kebakaran Satu rumah, dua rumah Orang sudah pada panik semuanya Panik, panik Yang sebutkan dengan panik itu bukan papanikan Tapi panik beneran Panik beneran itu Akhirat, coba bayangkan semuanya orang ini berkumpul jutaan miliaran manusia berkumpul Dari mulau al-ciptakan Nabi Adam sampai akhir zaman sampai manusia di akhir zaman Allah kumpulkan di suatu tempat disebut dengan arah-arah masyar Yaitu yaum al Nanti di situ kita ada Gak tahu sebelah mana, gak tahu kita nasibnya seperti apa ya Allah Kalau kita bayangkan salat sampai saat ini sujud dan rukunya mungkin saya bisa diterima atau tidak mungkin ya Allah salat yang seperti ini yang tidak yang mungkin mungkin benar mungkin salah ya Allah salat kami apakah solat kami makbul dan tidak diterima atau tidak kami tidak begitu yakin ya maka kami ini menambah dengan apa dengan sunnah sunahnya Menambah dengan kewajiban yang lain Tolabullah ilminya, baca Qurannya, zikirnya Ini tambahan dari pokok-pokok ibadah kami Ya Allah Ya, Semoga ini tambahan-tambahan ini menjadikan membantu kepada pokok Untuk menyempurnakan, untuk menyempurnakan ibadah sholat pardunya haji umrohnya, zakatnya dan sebagainya yang wajib ini ditambah-tambah dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Entah, gimana nanti kita terjadi di akhirat itu kita. Itu yang pertama. La tajji tidak akan bisa menolong. Bapak ngharawas. Bahwa Ustaz ketolongan di akhirat itu. Kuabli di pasihan artos ayana.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 kamu selamat, ayuh, ngaji ajak ngaji pak punya saudara punya teman saya duk, berteman banget dengan kau, ya. kau teman banget akrab dengan saya karena saya akrab dengan engkau saya akan menyelamatkan kau kamu mau ikut ngaji ya ikut ngaji nah itu menyelamatkan apa menyelamatkan teman, menyelamatkan keluarga istri, anak ini sekarang selamatkan ya. Jangan dibiarkan, ya? Jangan dibiarkan apalagi di zaman sekarang pak pergaulan semakin suram, semakin tidak menentukan, semakin tidak jelas pak pergaulan anak kita pergaulan orang tua pun sama, ya? Berkumpul dan sebagainya, sebetulnya berkerumun dalam kebaikan itu ngapa? Berkerumun dalam kemaksiatan itu sangat luar biasa tidak boleh. Ini selamatkan istri kita, rangkullah istrinya, Nah ayo kita ngaji, ayo kita baca Qur'an Bapak ini di akhirat tidak bisa menyelamatkan karena Bapak juga tidak tahu selamat atau tidak tetapi sekarang ini Bapak akan menyelamatkan yuk kita ini naik perahu mana masjid masjid tika Nabi Allah alaihissalam wahai umat-umatku yang soleh semuanya naik perahu yang soleh naik perahu, makhluk Allah jodoh-jodoh naik perahu, kucing naik perahu, cak-cak naik perahu, semuanya pada naik perahu. Kata Nabi Noah, "Woi, semuanya yang pengen selamat naik perahu, yang soleh yang mengikuti kami naik perahu semua. Tapi anaknya Pak Kanan, woi Kanan masuk, karena di sana sudah banjir, banjir. Kamu naik perahu saja ke sini." Kata anaknya merasa sombong Anaknya merasa apa tinggi Tidak ayah Saya tidak akan ikut ayah naik perahu Karena saya masih bisa saya apa Apa badan saya belum apa-apanya banjir sebesar ini Oh basnya semakin tinggi semakin tinggi Akhirnya perahunya ini semakin apa tinggi Dan kanan pun ter Apa kekerem oleh banjir banjir nih kanan ini ke bawah banjir anak siapa anak nabi pak ya anak-anak karena di luar sudah banjir banjir bandang banjir peradaban banjir perekonomian banjir kemaksiatan banjir pergaulan di luar masjid pak coba apa aja jalan-jalan ke dari kesibuk ke sana subhanallah ya Allah ngeri pak kalau dipandang dengan kacamata islam itu sangat ngeri anak-anak ini zaman kita ini apa ya yang apa mentaliasnya itu pengamen ya putus sekolah anak-anak kecil putus yang SD putus sekolah yang SMP putus sekolah ya ikut menimbrung rame-rame di setiap setopan ya Allah akhlaknya sudah tidak terjamin salatnya juga sudah tidak salat saya yakinlah enggak ada yang salat saya yakin itu yang mengundang azab itu Indonesia teh yang seperti itu orang yang sudah jauh dengan Allah orang yang sudah inkar dengan perintah Allah itulah payang mengundang adab teh mengundang penyakit teh itu dalam lamun jelma geus sarolé mah nu luhur geus ya. Tidak mau korupsi koruptor geus arinsap umpamanya. Ya, masyarakatnya sudah pada ariman, masjid sudah pada pareno baca Quran, sudah di mana-mana ya Allah, dunia akan makmur, Pak. Dunia akan ma tapi selama seperti ini, dunia akan terus-menerus seperti ini, Pak. Penyakit pun akan hilang satu, datang ini lagi sebenarnya tidak ada, ada selesainya sebetulnya nah itu ya nah ibu bapak hadirin makanya sok kita mumpung kita ini masih diberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri dan untuk menyelamatkan keluar keluarga kita sekarang di akhirat mah, lah, tajedi, bapak lari dari istrinya istri bapak lari dari istrinya anak kita lari dari kita kita juga pun tidak peduli kepada anak kita di akhirat Kenapa Likulimri'in semuanya mempunyai apa tanggungjawab masing-masing Ma. beban yang dipikulnya cukup berat di akhirat Pak Selama hidup kita di dunia ini dibongkar, dibuka halaman kita hari demi hari, jam demi jam Semuanya tidak ada yang kelewat Pak Bapak ker ngahuleng, Bapak ker ngaji, Bapak ker kelempang, Bapak ker makan, Bapak ker kerja ker Apapun itu jadi ibadah atau tidak nanti di akhirat Pak jelasnya mah Nanti di akhirat Makanya kalau kita sekarang ini main-main, rugi. Hidup ini tidak akan lama pak, boh. Tidak akan lama ini hidup ini. Kalau kita panjang umur tidak akan yang 100 hari pak, eh, 100 tahun. Kalau panjang, umur. Kalau kita mengikuti Rasul di 63 tahun, ya, 63 berarti yang udah lebih dari 63 itu sudah ada bonus tambahan dari Allah. Ya kan, 70T umur 70 udah, aduh, ada yang 70 di sini pak, padahal seberang. ada yang 70, bapak, berapa pak? Hah? lebih 75, waduh luar biasa, 75 masih aktif masjid pak, ya 75 itu sudah bonusnya tinggi pak ya, namun mungkin 75 berapa tahun lagi ke 90? Eh? berapa tahun lagi ke 100 orang ini Bapak tidak ada yang lebih 100 kayaknya di umat Muhammad ini nah, ya, ya kalau ada yang 100 ini sungguh aneh ya luar biasa ada abah-abah usia 100 uh, luar biasa ini sangat luar biasa ya tapi kalau semuanya umurnya panjang terus sehat Alhamdulillah ya umur panjang enggak saya Gak 75 udah luar biasa. 80, 90 ya Allah. Berarti tinggal tunggu waktulah aja. Ya, tinggal tunggu wa. Waktunya tidak bisa dipundur dan dipaju. Pajukan <gukan> <tuh> Itu aja. Kalau kita melangkah, pak Hei. Kamu Anwar Fauzi. Hidup kamu ini di dunia ini umpamanya Cuma 10 langkah. Ya, cuma 10 Langkah umpamanya Ini ketika kita sekarang ini baru melangkah Baru dua langkah Tiga langkah, empat langkah, lima langkah Enam, lima, enam, sepuluh Jadi berarti sampai situ nggak bisa ditawar lagi Ya nggak bisa Ada yang meninggalnya kebakaran Ada yang jatuh dari pesawat Ada orang yang meninggal karena jantung kronis Ada yang meninggal karena ginjal Ada yang meninggal karena apa sekarang makrona korona ada yang meninggal karena apa beda-beda meninggal itu sababiyah wasilahnya ya nggak bisa disamakan dan tidak akan sama kalau ada yang sama itu sama dari situnya oh dan net netan ada sama dari situnya pak maka kita jangan tak takut oh orang sampai takut corona takut mati takut genja enggak akan belum saatnya enggak akan Pak enggak akan mati belum saatnya ya idza ajala idza ja'alhum la yasakhiruna saata wa la yasaqdimun apabila aja sudah datang tidak bisa dipundurkan dan tidak bisa dipajukan ya Allah tambah lagi satu hari enggak bisa sekarang hari ini mati kamu Ya Allah, matikan sekarang saja Ya Allah, jangan panjang umur Sekarang saya matikan Ya Allah, sudah sudah Tidak bisa kamu 20 tahun lagi Tidak bisa Tidak bisa ditawar, dipaju dan dipunurkan Sudah saatnya kamu mati, mati Sudah saatnya kamu sakit, sakit Ya Jadi walaupun kita syariat tarik Ahnya tidak akan bisa mendobrak takdir Allah yang lebih kuat daripada benteng, Pak. Tidak akan bisa. Bapak pengen, pengen sehat terus. Oh, makan vitamin, makan segala macam empat sehat, lima sempurna. Tetapi satu saat bapak harus tumbang, ya tumbang aja, ya. Jadi walaupun kita syariatnya wangan diwajibkan untuk bersyariatkan cuman walaupun keras berat syariat. Tapi kata kalau Allah tumbang-tumbang, kalau Allah mati, ma mati. Mata kita ini yang jelas kita ini jangan takut oleh mati, jangan menghindar oleh kematian. Tetapi harus lebih ingat kepada mati. Dampaknya kita banyak berdikir, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Fataala Allahu Akbar karena Isya sudah datang ya, Bapak ya. Nah, eh, itu ya ini ma Yaumal la tajin nafsun anna an-nafsi. Nah, baru itu bahwa di akhirat itu, Bapak Ibu, semuanya tidak ada yang bermanfaat, anak harta tidak bisa terkecuali mawah hati yang selamat. Nanti syafaat. Kenapa ada anak bisa menolong ayahnya? Kenapa? Nanti di bab syafaat wala minha Adlun e eh, walayuk walayuk balu minhas syafa'atun. Syafa InsyaAllah di minggu yang akan datang kita teruskan. Karena sudah adanya, Pak, ya. Nah, kita juga melaksanakan kewajiban dan mudah-mudahan semuanya. Allah berikan panjang umur semuanya, Bapak, Ibu. Umurnya yang barokah. Ya Allah hasilkan maksud dan tujuan Ibu, Bapak semuanya. Apapun kesulitan sekarang, Ibu, Bapak, kalau seandainya ada kesulitan, ya. Kalau ada kesulitan, kerumitan, kesibukan yang tidak bisa bapak dan tidak sanggup bapak ibu bereskan Semoga dengan wasilah ikut pengajian ya Allah bereskan kesibukan bapak ibu semua Bereskan kesulitan ibu bapak semua Sesulit apapun kalau seandainya Allah sudah bereskan insya Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik Mudahkan rizkinya. Tutupi segala keinginan ibu dan bapa, Tutupi rizki ibu dan bapa semuanya. Mudah-mudahan menjadikan fahala pada malam ini yang besar dan azim. Yang mendapatkan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu alaikum. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhiratihassanatawwaqina azabannar Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi robbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Yang pertama, yang kedua Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizb Tahrir Itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadisnya jelas Ani, Anibni Abbas Royatu sallallahu alaihi wasallam Saudah Waliwa'uhu abiyad Saya gak bisa ini, insyaallah ya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 Mau dipakai oleh Mas-Mas di sini juga boleh, juga nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat Muslim berhak untuk memakai itu. Kalimat tauhid suci. Bendera Panji Nabi tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi tinggi dari lahir laut Laa la la la la wa Wahai para mujahid di sabil tidakkah hati kita ketika kalimat tauhid dikata kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat